<tuk> ya, paling enggak minat ngertos bahwa agama ini agama solusi, agama yang orang enggak baik diajak, nopo Baik, yang sudah punya masa lalu salah, ya tidak boleh putus. Masalah. Salah perilakunya ini, <tuk> salah nasab, harusnya salah alamati. <tuk> <tuk> Tapi apapun itu, Islam memberi apa? No, harapan memberi solusi. Saya ini tentang tafsir dari Tafsir gawe Imam Nawawi sing didawakan Sayyid Muhammad, Lam Yusuf Nabil Islam mislu tafsir yang dalam sejarah Islam tidak ada yang dikarang yang menandingi tafsir nomor. Oh, kira-kira satu ukur gane larang jumlah 14 Jesus. jus 14 jilid bukunya jagot sinaune oke apa nges loh sahabat Alhamdulillah badai matur mengikulon uon ke mansur alam kisafif munit mawas burda e, Agama ini agama solusi, agama memberi harapan ini, ini Kan wawu kan kuliah ibadah lajina asrofu ala anjim lataknatu merahmatullahi kita. Wahsi, wahsi yang membunuh Said Hamzah, itu kan ingin Islam Tapi dia punya masa lalu yang tidak baik Semua kesalahan pernah beliau lakukan dan yang unik dari agama ini, wong seng nakalnya kepengen anut kajian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nunjuk no, betapa agama ini bagi fitrah salimah, bagi orang yang baik atau yang ingin baik, meskipun sedang buruk, saulang lagi meskipun sedang buruk, iku ya kepengen anut kajian Nabi. Maknanya yang demikian diterangkan asbagi nuzulin itu, kita kita ini orang jahiliyah yang ngomong, kita kita orang jahiliyah ini semua keburukan pernah kita lakukan padahal kita tahu apa yang dibawa Muhammad itu benar. benar. itu terus piye carane anut? Nggih, ya, carane ikut sementara kita kadung punya masa lalu. Nggih, ya. bagaimana kita ikut sementara kita kadung punya apa? Allah, Allah. Masa lalu. Masa Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Zukirulana ananasan sanasbu duruban azzaman fil jahiliyah. Falamma ja'al Islam asfaqu allahu ta'ala. Jadi kan jin Nabi itu figur yang menarik. Orang-orang jahiliyah yang pernah zina, pernah bunuh orang, pernah dosa itu ingin Islam, tapi mereka takut Islam itu mengharamkan itu semua, apa kita diterima masuk napa? Islam. Lumpo monagi ku gak menarik. Ini tuh gak mungkin mereka kepikiran ikut. Faham ya? Yang mahal kan orang yang sedang kafir saja, sedang nakal saja tertarik ikut. Cuma mereka pantangan karena pernah masa-masa lalu yang buruk. Buruk. Lawajoke. Kalau enak gue kan gak kancamu ya ragu pinanut. Lu anakmu ya lu karupin moh. Bapakmu ya lu bojomu ya. Amit, amit, nasib kemigus. <laughs> <laughs> makani tohah itu merke dobrai. Bang, <laughs> <laughs> <laughs> makani pengajar ke dobrai. Dobrai Iya, iya kefa Jadi mereka secara haru datang ke Rasulullah ya Rasulullah kita ini ingat engkau. Sementara menurut agama engkau zina nggak boleh, bunuh nggak boleh, ini itu nggak boleh. Sementara itu masa lalu kita semua. Ini lalu gimana? Akhirnya Allah da'woh wa ra'usah putus hasar dengan masa laluan Kayak Anda. Jadi la'ataknatu mir'rahmatillah. Jadi agama ini ya solusi bagi yang soleh, yang sedang soleh, bahkan yang sedang tidak soleh. Ini masih dikasih harapan la'ataknatu mir'rahmatillah. Innallaha yafirullahi yafirullah ya Jami'ah. Kita sudah ini untuk menutup surat Az-Zumar ini. Ini kalau kita mau ke maknanya ini, kita mau Mansur-Maca Gurdas bagian terus Gempone terbesar. Gua tuh KBH mana di kesel Ham mesel. Ini kalau was cara ulama ngalem kajian Nabi. Pulauas mohon ya. mansur kiaman suri singun. Pulauas riang kiaman suri. berda ngalem kajian Nabi nu diantara ya Yahya man Ei api api uang. Ini dulu mau? Yang mama kang nejo soal afu nawong singgolek ke api. Sahat tahu eng pelatarane mak. Jadi semua orang itu ingin sampai pelataran -e Nabi, teras Nabi karena berharap pasti mendapat kebaikan. Termasuk tadi, orang yang sedang musyrik dan punya masalah yang buruk itu kepikiran Nabi itu jadi solusi. Sementara kita wis kadang, kadang resolusi problem. Ya Tuhan ada kegiatan, nawrib. Akhirnya orang kegiatan itu juga ya cerita gue, aku randommu balik diusku si sampai kan enteng, akhiran percayaannya akhirat nuntut aku malam tuntas, minum minum, lah terus sayan oleh guein nabi tuh sayan, sayan itu kelawan tuman, jadi tenang, sayiku melakukan melaju ini, jadi nabi itu saking baiknya, setiap yang datang ke beliau itu sambil lari, saking yakinnya dapat. Kebaikan Uang nggak ditutup, eh Tuhan kan molak, teko, Taurat. Nabi itu tidak seperti Sangkeng Sangking menariknya, uang pelayan Jenis sakyat Karena kakek ibadah itu melayu, orang Melayu Kalau sering ngomong tentang kangkang, Duh piro kadare, ada bel ibu itu Melayu Jadi ayatnya fafirruh, hmm. ada hmm. orang Melayu wasari hmm. wasarihu, kesu, sunu Atau <laughs> <Jogok> ke Jawa, <laughs> london, asal kelakon Ini kebaikan ya, rahulah <laughs> detiknya nang aji jualan maju orang seng tiba tibo macem ya <ha? Macem>. tibo <tutuk> nah, tangi, tangi. <tutuk> <tutuk> <tutuk> ini tibo tangi akibat emu ini tibo wafau komutunil anjuk mana semua cco aino lansadure sadure onto onto sing kuat arusumi kang nida ibu niwala sel juga cerita kuno soal kendaraan kan cerita kuno sih penting Sementing penting gua soani gua kesu <tutuk> laka aji nabi gua sopo waman lan uong Dua kangen teman alayatun kubra itu jadi ayat yang agung limu'atabirin ke dewang yang gelam belajar Nabi itu menjadi simbol besar Karena tadi umumnya orang itu hanya menjadi harapan bagi yang mencintainya Nabi itu bahkan jadi harapan bagi yang sedang tidak mencintainya Itu keluar Itu jelas nih toh bari ilmu P3 ada diharapani PKB, PKB ada diharapani PDIB dan orang ada diharapannya Muhammad <laughs> kita beda ormas, beda partai bisa nggak saling jadi harapan, harapan. Nabi itu saling luar biasanya beliau itu sayyidul muslimin tentu jadi harapannya orang musrik sampai mereka bilang sebetulnya ikut Muhammad tuh baik sayang kita punya masalah lalu gini gini ayolah kita datang supaya jadi solusi loh kok ada diharapannya musuhnya lho kok ada Wah, saya senang ke hero tua problem. Wah, aku rati sambut. Ngambek. Ini ya tenang. Tapi sama oli, gak balik. Jadi kita ini kadang gak jadi apa? Solusi. Dan itu orang yang waman-wannya Amatul Usma di Mustani. Orang yang waman-wannya Amatul waman wal walayatul Kubro, Wari muatagirin, Waman-wanewamatul Usma di Mustani. Kewamanan gelem jupuk kehake kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. balik. Nabi itu kadang tiang awam. Artinya tiang awam itu pakaian ya umumnya deras itu ibadahnya kayak umumnya orang. Supaya Islam ini tidak ber berat Ketika ada petani makmum muat, muat gaya kiai, gaya mursid toreko, imam ini suwi, gaya kiai. Seng makmum gaya petani, gak seneng imam suwi. Biu nabi ku, belo seng petani. Belo seng, mestinya nagih, coroboi, detikie, belo seng suratis suwi. Sawangannya kan kiai tenang. Tapi nabi malah belo seng petani. Petani. anta antaya muat. Aslinya Islam nggak jadi problem, Jadi semua misalnya supir bis, bisnis olah diomong, gue kong skill diwae. Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Oh, iya, sedih lulah ya sedinula ya podo Karena Tak badal diunus ya <tuk> Mulane kalau dhek kanca ngenteni Mbah Mun, bareng sameli sithik. Mosok jate Mbah Mun. <tuk> Sing lucu panitiane, ya tak unus. Pergo <tuk> badal lho. Oh. Badal. Badal. Pelatusan. Yo <tuk> hake. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Elenge-elenge dadi ya ciri khas Nabi ku, uang sing ora percaya wae, berhak. melani orang-orang wang ngapik katus kanjeng, melani nanti mulanya tontonai malek katus Nabi Musa, Fir'an uang mangkal di Musa, nanti ngaji Qur'an uang katus kurulah minimal katus kurulah, syukur-syukur Pak Imam Musiali, serang arah kapil Fir'an uang musuhnya Nabi Musa uang misalnya uang PKB uang PDK rajudu, gana, ini urusan partai uang endo, Muhammadiyah rajudu gana, Muhammadiyah, uang endo, rajudu Budak Oras, budak Patah, berat. Tapi saya cerita, orang sentimen. Nabi Musa, Ketika ono bala, ono musibah. roh, mandi Nabi Musa. ngaji mesti yakin atau mandi mesti loh yakin tunggu mandi Nabi kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, nabi kira, saya kira, saya kira, saya Ketika saya kira, saya kira, saya kira, marani kira, saya kira, marani dukune tabu jahil saya itu saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, percaya kira, saya anak-anak anak gue nih mau toko nyebut mesti nyebut gue, ayo jawab sing ngaji, bujomu tak toko jawab sing saya masih takut, malah. Malah ada cerita kok, loh. Jadi, Wong nak ngaji Quran dulu, cerita-cerita tentang Quran. Wong mengkafir bumi suwe kajing Nabi. Wong problem matur Tanpa beli itu jadi harapan. Hatta ala ada, hatta li ada. Lo iya lagi Mansur. Nabi Musa ketika ono ada. Firanya dikolek Nabi Musa orang apa? PPD ini kconconi korun. Firana pley korun, pley haman kconconopi ini kan teron koron, haman. Plek, pokoknya rokok, pokoknya <laughs> pokoknya wisinat pokoknya wisinat Sekarang <tinyetan> dikulai ketika ada musibah <tinyetan> Musibah, musibah. musibah. <tinyetan> Kayak apa? Nabi itu beda dengan kita Uang sih rasa seneng gue Memberi harapan apa Jadi tangguhan apa? Harapan Ini jenis waman buwan Ayat 15 Ini waman buwan yang <tinyetan> mati kan Jadi apa itu Tetap sudah dikulai ganti kan? Ya, yang mau. Mulai keluar, tafsir saya atau Oh, tobari. Bang, biar Mansur ya. Pola, hak, ulah, ilmu sedikit. Nanti, coro, tapi saya tobari. Asbab justru ngomong, ada ngomong musyrik. Kita ini tahu bahwa yang dibawa Muhammad itu baik. Mereka masih jangkar tapi Kita mau Islam takutnya kita punya masa lalu. Dan masa lalu kita ini buruk. Apa kita diterima? Terus matur gaji Nabi dan ternyata diterima dengan segala masa lalu yang seperti itu. Berarti apa? Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marjuan orang yang jadi harapan. Makanya tegene Quran sama nak maca Quran, minimal kayak aku. Ibu nabi Soleh ketika jadi nabi terus diajaran yang beda dengan ajaran mereka. Ibu mereka terbilang qad kuntafina marjuan bagi kita. ini orang harapan kami. <tuk> <tuk> lah nak Tuhan tidak wakon. Kowe itu sapa <tuk> <tuk> Nabi itu ciri khasnya musuh we ini na, marjuan. Marjuan <tuk> orang yang jadi harapan. <tuk> Nah, <men> mau cokor anak tuh pelan pelan. Saya ya bet, Cik. Mau cokor orang, enggak mau. Kena Alimun hakim di bodoh, hakimun alim. Praga, senyaman tuh, bodoh itu. Itu dulu, seribu, sudah ferry, sudah karyanya. Gue gede ngomong, gede ngomong. Saya kok dukung penculotan Saya ya terus niki bukti kita bedo urmas kadang bedo partai wae tidak saling percaya urusan itu ya meskipun ada yang percaya tapi kan untuk buat-buat tertentu lalu yang kereno kiai kok bedo urmas bisa ngajiwis stop kenan bro mereka jadi harapan berbagai Iya, paham terus kundang berarti harus melewati batas berarti ibu virokadari untuk wirosan apa nabawi ya jadi harapan sing lintas partai lintas ormas. kayak wali nabi Tentu ide gaji nabi, uang karuan mau sering gue bahas di buku. Olah, pun, nanti tafsir itu hari. Kita ini tahu ajarannya anak Muhammad itu benar. Tapi kita mau ikut, kita pernah melakukan seperti ini. Justru orang latar NATO, memerah, memernah gua. Ntar marah suar, ya Allah, kita bawa jalan lagi. Sori, sampai. Sampai. Bang ngaji jam semula, justi kurwo, takut jam itu ngaji nih sok <tuk> takabung malah gagu santri itu ah Dosa, doso itu kok ngaji nih sok itu santri ya tuwak tuwak juga gue emang santri rapi ketenangan yang enak sumpah-sumpah tempe bekorbari wong ya jadi nabi Wahman bual ayatun kubro lima tahirin Wahman buan nih khusus masuk Makanya ayat-ayat cenduruan -ayat itu yang digembirakan Nabi tidak hanya yang sedar Islam, tapi yang kafir pun difasilitasi iyan tahu lalu Bahwa yang kafir pun sekali mau berhenti, yukbar lalu Artinya ini harapan. Kami yang Mansurah melalui kalau minimal dari idola anaknya. Anak nah Ewera Nggak lucu cek wajar ya Anak ya Ojo tak kona tapi Demen izin ya <laughs> <laughs> Demen kecil Demen kecil Gale itu lagi mencoba lanang wedok takut apa saat cinta pertama kamu loh cuman kecewa, itu yang tersinggir review korban terakhir, ini kan gule gusurin Didi Ranto korban terakhir, rosak takut cuman apa? kecewa, ngusung itu takut bodoh jawab <_mata> <Allah, _mata> <_mata> <_mata> <_mata> <_mata> ya. Jadi, nabi Muhammad itu sopoh, Waman, lkubro, tafirin, waman buanya, mahatu, lousman, <_mata> Jadi kalau mau datang lasir, beri, uang, api aneh Sampai uang musrik ya diharap Mestinya kan normal Mas. Jadi, musuh itu kan sudah dilupakan. Dua ribu kok ratus solusi? puluh dua ribu empat ratus ketika puluh dua ribu empat ratus lima gara tiang tiang empat ratus lima suga dua ribu empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima suga, dua ribu empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua Titik terjauh, mungkin usam alamin, ya Pak. Alamin, alamin, alamin. Jadi, warm the lock, topi nabi. nanti. Besok ditelok sama sejarah-sejarah. Nah, itu sih mulut, ya, itu sih gak ada mulut. Kan, roh, caranya ngelamun lama, aku ikut fit, tapi aku ikut fit. So, nak, aku ikut, saat karena banyak kepentingan. Ya, ya, nak yani ini, tapi itu temen nih, Alam Safata, futuento lah. Ya, nak bener ya bener. Tapi, boleh cari putunnya kepenting Maksudnya boleh sekali-kali ngalam nabi sisi-sisi sing kasih ulama. Jadi nabi, sobo, Waman jual ayat yang punggolimo, Waman ren bukan jual, bukan. Terus niki mangketi wau, terus kalau kebetulan wau baca dalam Al-Qur'an, Allah kan jenak, pas semuanya Maka ulang-ulang sisi ngatam Al-Qur'an, no ngangge Tahzib Usmani, nganggye tahzib? Tahzib Usmani Berarti pimpin itu gimana? Bitu ya? <tuk> per paket itu? Bitu okay. e, Biasanya beberapa ulama bitu beda Tapi nak anut sing Bakara Ma'idah ma Bariku terus berarti An'am, an melaknya no. buatan bahwa sing tengah Ishaful berarti Bakara untuk Ma'idah Terus An'am, Hud Bud apa, Yunus? Ya? Terus, Mari, uh, Yusuf, Maryam Yusuf. Mariam. Mariam. Mariam. Yeah. Yeah. Terus, toha, langsung orang tahu, orang mancing menang. orang tahu, <laughs> toha, toh angka Bud pasos berarti, pasos, pasos, Bud pun, pasos, Ya pasos, angka satu pasos, pasos, okay. pasos, pasos, pasos, okay. Terus pasos, pasos, okay. pasos, Tuhan menengah ini <mari> ini aku cerita aku ulama ada itu, yen <tuk> e ngaji mongsing santai mawon niati kita seneng ngaji ora niat aturan da niat melawan wong yau iso wae seneng agomak masyaallah insyaallah seneng yo kito at wa fi mahabbati rasulillah amin timbangke kula dongani idongane fakih mukaddam dudu mawon sing cara luar biasa karena menunjukkan yang didoakan juga banyak orang apa banyak orang banyak orang jadi setiap beliau berdoa mesti Allah qulna wa muslimin Jenazah bawah 11, jadi orang bingung mau mangkul memangkul ya jadi bawang jadi maksudnya dia di kamera kalian di masuk itu teman yang sengapal Qur'an korokan Mertua montek, tak pakai surat tak usah tulis, mertua tak kah surat berarti kita rantai jadi karena opo koroti terus ngegesbagar duhur kita tapi Si gue sowi antek tenang ya? Nek jelas Alhamdulillah Kalo nanti isin Wih kondang ya Kok iso kater Oh nanti kita buka Ayo semuanya Semuanya Enggak tamanan ini gue nak Tungan ini Alhamdulillah Ya kenapa? فيه المستشفى، بلغ ما قاصدا، نواف لنا، ما مال غيظ، واسعة، نعم، يوم يخرج. يعمرها، فنسحب ترتاح. فلما أرادوا إبصار، فلما أرادوا ila haram Min qabil qawsin nilam tudrak wa antu mi wabdama tajmi'ul anbiya'i fiha war rusli taghima mahtm min ala khadami wa anta tastari kusahab tibaqin fima kibin kunta fi sahiban ala mi hatta idza anta onသmossta bilpin dunu اللهم اتقوا، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله، واعبدوا الله،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 pun kalau jenengan pakai tengah ati amin, kalau maknani nih kesan yang ketas nih itu nggak nih eh saya tahu tuh Bismillahirrahmanirrahim, guys pakai tengah mohon amin, meski kersane di dijiwai gitu. Sing kita senang ngeketas yang beliau doakan untuk kita semua nopo. Bismillahirrahmanirrahim, bawa Allah, kumpul kulator ini indah banjir dengan kita. Wal Muslimin, lan eng sekalian itu yang Islam. Jangan pindah minas syakwah, sanggeng status celoko, jangan pindah ilah saatnya maring bejo. jadi dari status kita celaka menjadi status kita orang yang bahagia. Wa nar ilal jernah, sanggeng status ahli neraka menjadi status ahli suwarko. Minar azab ilal rahmah, sanggok seksa jadi rahmah. Wa minar zunub ilal mafiro, sanggeng duso jadi disepuro. Wa minar isa ah ilal isan, sanggeng mental lele jadi mental sah. Saya Wa minal kofiy, saking rasa takut ilal aman, maing rasa aman. Yo ya, takut di teror, takut di utang, takut istri, takut macam-macam. Semua ketakutan itu menjadi ilal aman. Wa minal fakir lan fakir ilal hina. Songko fakir jadi cukup. Oh, cuma nani sugem ada keduanya. Wa minadulil lan saking ino ilal izzi mari mulyo. Wa minadhiyan lan saking ino ilal karomah maling terhormat. Wa minad doiki atau minad diki Uh, rupak ilah saat dimarin kejanan kejembran wa minat doyik atau minat dikisami wa minas syarifan sanggih ella ilal khairi sang maring ape wa usri istrisanggih angel ilal isri. maring gampang wa minas ekbaran sanggih mungkur sangkau kepengiran apa itu menolak kebenaran ilal ekbar maring menerima kebenaran wa minas sukmi lan sanggih loro ilah siha maring sehat wa minas sukti lan ilal benci maring tok ridanya awas Wa ta'ala. Wa minal khuflahti lansangin lali dipindah ilal ibadah Maring sa'iki seneng ibadah. Wa minal fatrahti lansangin arasa-rasen Fatraht itu gampang kendor Ilal istihati maring tenang Wa minal khitla nansangin ino Ilal taufiki maring tok taufiki Allah Ta'ala Wa minal bid'ati lansangin berstatus bid'ai Ilal sunnati maring anut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk sunnah nabi itu memberi Harapan, kaya tadi nampak memberi Hatta a'da'uh sampai musuh wewa ya Berharap Songko Kanjeng, nah, Wa minal jauri lan sangkeng tidak adil ilal adli maring adil jaurin lacot ilal adli maring adil. Nggih Dawei saya fakemukotam, Allahumma doa aina. Kalau aturin tulung panjina, nak ingin ala aladinina yang atas agomo giton jinan tulungi bidunya gelandunya. Maksudnya jadi gak apa apa kita ingin punya uang supaya so bantu agomo, cuma lato lago Wa aladinnya lan yang atas hidunya, pulon tuh kita kuas misalnya ingatkan kita pedagang larisnya bukan karena nipu justru karena terkenal amanah kita menjadi laris itu apa? wa'alat dunya bit kan sakit maaf mas ada orang kaya pedagang dia larisnya karena terkenal amanah, kenapa? amanah terkenal barangnya bagus, orangnya? amanah berarti apa? mendapat dunia justru karena takwa Ojo sampai kita laris bergabit terbodoh bodoni bila itu Dawid Syed Fakim bisa saja kita dapat dunia banyak tapi bit Takwa, kayak terkenal amanah, terkenal kualitas baik. Payu yang Yono, mereka terkenal otoritatif secara ilmu, terkenal barokai. Eku berarti itu eh bid takwa, Ta apa bid takwa? kalau pulang ngaji ngaji kitab, Kalau ngaku kitab, puisi bukti takwa. Merkot anut pendapatnya ulama-ulama Riyin apa anut mendapati ulama-ulama orang yang klomojo. Wah, ada takwa lan enggak takwa bil amal. Takwa itu dibuktikan dengan amal karena kalau amal itu terus dirasakan orang lain. lain. lain. Misale kowe kan terus dirasakan orang lain, kowe mulang dirasakan orang. Nah, iki takwa tok ning kamar sing sop Paling enggak kalau takwa di kamar doakan banyak orang biar dirasakan orang lain, lain orang banyak. Walal amal fit tawfiki kelawan taufik wa ala jamizalik biluthika kelawan sifat latife jenengan al-mufdi kang lumekakno Sifat latif itu sifat sayangnya Allah jenengan mang kang kita ke surga diantar oleh Ridhoni jenengan semua itu mengantarkan kita ila nazar ila wajhikal terus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 lima ha amal iman wal yakin wa Waiz wa syarofan yabqa wa, wa yata'abqat La yasyukuhu taqabbulun Wa la'utubun wa la'fasad Inna kassamu'um qarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum si warahmatullahi wabarakatuh